Halo teman-teman, selamat datang di channel Kakak. Oke, teman-teman, teman-teman sudah bisa lihat itu ada mainan, teman-teman. Kita akan mengenali namanya satu per satu dan menghitungnya, teman-teman. Dan Kakak sudah sediakan wadah itu, teman. teman Dan kita akan mulai dari sini. Oke, ini Kakak menemukan buaya, teman-teman. Ini ada buaya warna hijau. Oke, kita taruh ke dalam wadah. Kita ambil lagi, teman. Wow. Ini ada katak, teman-teman. Ini katak warna hijau. Oke, kita taruh ke dalam wadah. Ambil lagi, teman Wow, ini ada bebek, teman-teman. Ini bebek warna biru. Oke, kita taruh ke dalam wadah. Wah, dia jatuh. Kita ambil ya, teman, teman Ini ada gurita, teman-teman. Wow, ini gurita warna merah. Wow, kita taruh ke dalam wadah. Kita ambil teman-teman. Wow, ini ada ikan lumba-lumba teman-teman. Ini ikan lumba-lumba banyak kembar. Wow. Ah kakak batuk. Ada warna biru dan orange. Oke okay, kita ambil dan kita taruh ke dalam wadah. Terakhir teman, -teman. wow, ini ada bola bintang teman-teman. Wow. Ini bola bintang warna putih dan bintang banyaknya. Ada dua warna warna merah dan biru oke okay, kita ambil dan kita akan hitung dengan mainan kita dapat berapa kita mulai dari bola 1 mainannya bebek 2 gurita 3 katak 4 lumba-lumba 5 buaya 6 dan rumba-lumba tujuh. Wah, ternyata kita mendapatkan mainannya ada tujuh, teman-teman. Satu bola besar dan enam binatang mainan. Oke, semungkin sekian dulu video dari kakak, teman-teman. Jangan lupa ditekan tombol subscribe ya, teman-teman. Biar kakak lebih semangat bikin videonya. Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Bye-bye.